Errornya seperti ini, ya. Error aja tentunya ya, cuman error saja, tidak ada apa-apa. Di sini tulisannya printer banjir ya, gambarnya printer banjir. Nah, ini macam-macam tulisannya ya. Ini tulisannya gym paper ya, cover gym ya. Oke, okay, cuman di sini tulisannya biasanya ada tulisan di sini property atau apa gitu ya, apa service recovery. Gitu. Nah, ini cuman error aja gitu ya, error saja. Nah, bagaimana cara servisnya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial printer. Hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara servis sebuah printer Epson tipenya adalah sini. L120 ya kondisinya error ya nah ini kondisinya error seperti ini oke namun sebelum saya melanjutkan ya mohon maaf karena di sini pinggir jalan besar jadi suara-suara sepeda motor mobil itu sangat keras sekali jadi harap dimaklumi oke langsung saja ya errornya seperti ini nah kita tes ulang ya untuk memastikan errornya ya ini sudah saya hidupkan cuman kita tes lagi nah, bagaimana ketika kita hidupi dia errornya ya oke langsung saja kita hidupi lagi perhatikan lampunya ya nah seperti itu ya lampu kuning sama Uh, warna apa ini ya biru ya ekun eh warna apa nggak tahu saya warna orange ya orange atau apa ini apa hijaukah nah ini berkedip bersamaan ya lampu power dan lampu resumnya berkedip bersamaan nah, kita ulangi ya ketika kita hidupkan dan ketika dia mulai hidup itu ada suara tak gitu ya nah, perhatikan suaranya ya nah seperti itu ya ada suara tak gitu nah jadi sekarang kita cek ya di komputer, nah apa tulisannya errornya ya Tulisan dari di laptopnya kita cek Saya menggunakan Windows 7 ya Ini sudah saya konekan Sekarang kita klik Kanan printer properties Kita tes print ya Untuk mengetahui errornya ya Oke okay, print test pack Nah disini akan keluar error Nah ini keluar errornya Nah, errornya seperti ini. Ya. Errornya seperti ini. ya. Error aja tuhnya ya. Cuman error saja. Tidak ada apa-apa. Di Disini tulisannya pinter banjir ya. Gambarnya pinter banjir. Nah, ini macam-macam tulisannya ya. Ini tulisannya jim paper ya, trim ya. Oke, okay, cuman di sini tulisannya biasanya ada tulisan di sini property atau apa gitu ya, apa service recovery? Nah, ini cuman error aja gitu ya, error saja. Nah, bagaimana cara servisnya ya? Ini menurut saya mudah ya. Nah, cara saya ini mudah. Nah, ini so, saya, saya, saya pernah ketemu penyakit seperti ini. Cara servisnya adalah perhatikan lubang di sini ya. Ini ya, perhatikan ini. kelihatan tidak, tidak ya? Ini, ini kan ada pambel ya? Nih, ada pumble. Ya, nah ini kan yang untuk me menarik kertas ya ini pambel atau karet ya karet yang biasanya untuk menarik kertasnya nah ini kita goyang ya maksudnya saya saya naikkan ya saya tarik ke sini nanti kalau ditarik ke sini tidak bisa kita dorong ke sana ya ke dalam atau kita tarik ke atas nah ini perhatikan ya. saya biasanya seperti itu kayak eh, enak melihatnya ya saya cabut dulu ya susah kayaknya seperti itu nah ini kalian enak melihat juga enggak terbalik tulis gambarnya nah ini saya kasih lampu nah ini ya gambarnya ini saya tarik ke atas ya Yang saya tarik, nah tidak mau ya kita dorong, kalau tidak mau keras ke atas ini, kita dorong ke dalam ya, kita dorong nah, nah, putar dulu, ya aku putar ya nah, tadi kalau ke atas ini atas ke sini ya Jadi tidak bisa, nah didorong baru bisa sekarang kita matikan ya ini kan masih error ya kita matikan kemudian kita hidupkan kembali nah, perhatikan apakah error atau tidak ya atau ma apakah masih error atau tidak gitu ya pertanyaannya tuh kan gimana berhasil ya berhasil ya hmm. nah sekarang kita tes ya ini kan sudah tidak error ya kalau tadi kita tekan power langsung dia nyala lampu sini ya lampu power zoomnya nah sekarang kita colok ya tuh kita ada error ya oke sekarang kita ya kita cek di sini di laptop ya tuh hilang ya hilang Erornya tadi ya, ya, Hera hilang erornya tadi, maka dia akan ngeprint ini ya. Perkiraan saya dengan per print, soalnya tadi sudah kita perintah print test pack ya. Segera kita pasang kertas ya, dia akan ngeprint karena tadi ketika error kita perintah print test pack ya. Okay. kita buka aja ini ya untuk menghalangi supaya kertasnya tidak turun nah, perhatikan nah. ya perhatikan dalamnya sini ini walaupun kita buka tidak apa-apa ya ini tidak akan error nah ini masih proses ya masih prosesnya mau ngeprint ya. Kita tunggu saja. Dia akan ngeprint. Perhatikan saja ya. Ini sudah tidak error ya. Alhamdulillah sudah tidak error. Sekarang tinggal kita tunggu hasilnya printannya ya. Hmm. Oke. Okay. sudah ngeprint ya. Perhatikan. Oke. Okay. Berhasil. Perhatikan ya. Hasilnya perhatikan ya. Epson L120. Nah ini. Oke, okay, sudah berhasil ya. Ini tidak error lagi. Nah, demikian ya so, cara service Printer epson l13 l120 yang tulisannya error ya error di laptop semoga bermanfaat wabillahi topik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh